Laptop Asus X441M ini Kerusakannya Mati total Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, berjumpa lagi dengan channel Youtube saya YT Chris Manto guys Nah, kali ini saya akan berbagi video Bagaimana cara memperbaiki Laptop Asus X41M ini kerusakannya mati total, tidak mau nyala sama sekali jika dicolok chargernya, guys. Sebelum mulai, kita klik dulu subscribe, like, comment dan share untuk terus mensupport terus video channel YouTube saya ya. Nah, jika sudah yuk kita langsung saja cekidot video ini. Oke. Okay. Laptopnya telah saya bongkar. Kalian harus bongkar dulu laptopnya dari casing ini. Setelah dibongkar, ambil motherboardnya saja seperti ini ya guys. Nah, ini telah saya ukur. Ternyata 19 volt pada motherboard ini guys. Nah. ada punya asus X441N X441S X441M atau sejenisnya jika mati total kalian jangan panik ya guys tonton terus video ini sampai akhir ini kan jalur masuk chargernya kemudian melalui 19 pol nah kerusakannya sering terjadi pada MOSFET yang ini guys ingat jangan salah ini musket dari ini yang rusak ini telah saya ganti saya ambil dari motherboard kanibal yang sama musket yang ini yang lama tadi oke dijamin berhasil nah oke kemudian kita coba colok chargernya untuk mencobanya semoga menyala. Guys, sebentar kita pasang terlebih dahulu ya, guys. nah kita coba colok chargernya nah menyala lampu indikatornya tunggu sebentar dia ya, masih restart nah habis selesai diganti nah demikianlah video memperbaiki laptop Asus x 2021. mati total guys jangan lupa subscribe like comment dan share video ini ya guys terima kasih.